Dan juga, untuk senapan-senapan angin ini sangat direkomendasikan bagi sahabat bidir yang masih pemula, karena pemakaiannya pun sangat mudah dan simple. Ya, sahabat bidir jadi sangat cocok sekali digunakan bagi sahabat bidir yang masih pemula.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 biasa bedidana. Jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini menggunakan sistem pompa tangan ataupun uklik ya sahabat bedirin yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 PSI dan mampu menghasilkan uji power hingga 650 fps ya sahabat bedilan dan juga untuk senapan-senapan angin ini sangat direkomendasikan bagi sahabat bedirin yang masih pemula karena pemakaiannya pun sangat mudah dan simple ya sahabat bedirin jadi sangat cocok sekali digunakan bagi sahabat bedirin yang masih pemula dan untuk senapan angin ini pun juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil dan sedang Seperti tikus, tupai dan jenis hama lainnya di kelas menengah di bawah ya sahabat pediler. Nah untuk harga dari senapan angin fusion ini dibanderol dengan harga mulai dari 900 ribuan rupiah sampai dengan 1 jutaan Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin dengan kualitas terbaik Dan tetapi untuk harga tersebut bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ya sahabat bediler Nah mungkin dari senapan-senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan harga terjangkau dan pastinya memiliki kualitas yang terbaik ya sahabat bediler nah dengan harga segitu pun sahabat bediler juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti tali sandang, mimis tester, kemudian ada peredam standar dan juga sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin jadi senapan-senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bediler karena sudah mendapatkan surat izin secara sah oke sahabat bediler mungkin itu saja untuk senapan angin fusion yang lagi ready stock di Jaya Airifel, nah bagi kalian yang berminat membeli senapan angin ini dan pengen tahu harga secara full setnya, bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Airifel, nah untuk informasi pembelian senapan angin ini nantinya akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler oke sahabat bedilan, seperti biasa jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel youtube ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Evil oke sahabat berita terima kasih saya undur diri dulu dan salam bediler